Di mana para punggung yang memperkenalkan tim pandangan dari kedua desa yaitu desa punggung yang berharap dengan desa Bitung Dimana ada desa punggung menurunkan tim dengan nama Panglima Dulok Putri Di mana Panglima Dulok menurunkan WhatsApp sebagai berikut Nomor punggung delapan Nurjanda Nomor punggung lima Fitri Nasna nomor punggung 15, Mawar nomor punggung 17, Indah nomor punggung 11, Mario San nomor punggung 9, nomor Yang mana kira-kira menang nanti Sisi, nih? Sisi, Yang mana kira-kira menang? Nomor punggung 22, Siti Jabla nomor punggung 3, Bedrianti nomor punggung 14. Jauh-jauh jauh juga ke sini ya. Jubeita. Nomor punggung 19 Maria Anjani Sedangkan yang menjadi lawan pada sore hari ini yaitu Angel. Squad. Nomor punggung 1, Nomor, punggung 10, Nomor punggung 18. Maria Nomor punggung 10 Maria Nomor punggung 18. Erna Nomor punggung 5 Latifah. Nomor punggung 9 Erna Nomor punggung 17 Erna Dewi Nomor punggung 30 Minarti Dewi Nomor punggung 7 Yonita mancah, Nomor mancah. punggung 3 Tessa ya, Mana kira-kira? Harus ditaplah Bintur Witer. Bagaimana saat ini? Berusia sayap muda, lakukan selesai. <SILENCIO> Lagi, kali ini, keluar. Kemudian tak sampai ke Provinsi Kaseh. Aku masih tanya, kali ini. Apa yang Ada yang di sana, lakukan sudah. Lidah, lakukan kali ini. Lidah, lakukan selesai kali ini. tari dulu saja bola. Kali ini. Kembali pasing Ada dari sana. serangan. <tuk> <Perol>, keras tadi. <tuk> Gima, Apa yang dilakukan Gema? dari kali ini. Benar lakukan drast kembali untuk Angel squad. <SILENCIO> bangun serangan calon. Panglima dia. Ada Yasrianti di sana. Dorong saja, Pak. Angkat kembali bawah. Bangun serangan. Passing kembali. Yasrianti angkat saja dulu. Bersiap-siap. Hernar sana. Kembali lakukan passing. Coba menenangkan situasi? Hajar. Gerak lakukan. Siapa? Sana, langsung saja terimakas eh, angkat hai, kembali kali ini masih ada Yesuyenti dan langsung saja oh, kembali oh, nah, akhirnya penempatan dari waktu kali oh, tadi mandoran bela oh, mengelitkan untuk mengembalikan bela secara sempurna lakukan set gila surah bela bukan beras datang ke bela tadi angkat bangun serangan kali ini smash oh, dan di Sama, ya, siap, siap. Kelihatan. Sudah dilakukan, ada ikut di sana. Apa yang terjadi? Terkejut terdengar. Nanti sering siap Sudah dilakukan. akan terjadi? Rotasi yang salah. dilakukan, tidak dapat diselamatkan mulai bisa <c�� Morris aí> bertahan. <objectives> <tuan> <improvement. passals> <subscribe> <dolphin> <asted> Paling kedua, paling serangan. Kira kali ini ada gamer sana sudah menyentuh paling serangan. Dia mah, hai, mantan paling serangan kali ini. Wiki di sana, mana miliknya? Mana masih bisa diselamatkan? Semangat, ya paling dari sana. Kali ini paling saja, ada sama, pindah kali ini, kembali, asing saja, lagi, pintu depan, celana, angka, nanti, bisa sedikit, lalu belajar, masih di rumah tadi, paling satu, ini. yang Ada sekali. Sudah Langsung saja angkat dulu, bangsing kali ini, mati pak, bersiap oh. pak, <cara> luar biasa. Mantri 17 dua kali tangkap menyerah serangannya akhirnya bobol Bertambah poin. <tuk> uh, malah, malah. <tuk> Wah, terima kasih terima saat ini 24 19 nah, gagal peluang untuk perempuan ya. jaya jaya Oke dua empat dua dua. Oh, Ayo, beri, satu lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, antara penggurung jaya berhadapan dengan tim dari Binturung putri pada set pertama tadi dimenangkan oleh Binturung putri dan kali ini untuk set kedua kita tidak tahu ah jus saudara saudara jus dua empat sama Bukan main ini dari Tim Ibu Pertiwi Tidak mau ketinggalan dengan Tim tim Putra Dan selalu didahului dengan Tim Bola voli Putri dulu baru Tim Bola voli Putra Jadi dua tim dalam satu hari bermain di turnamen bintang Cup tahun 2023 Di bulan Januari Oke saat-saat Genting yang Sangat menggetarkan Dengan posisi ada apa dengannya negosiasi? Siapakah yang akan masuk di set kedua ini menjadi tim pemenangnya? Apakah masih bertahan pintu Putri? Ataukah kembali diambil Ali? Bunggurung Jaya. Kita lihat. Oh, ada, ada, saya menambah poin 25 24 Ya, akhirnya pada kedua, Bingguring Putri yang Bingguring Jaya mampu mengimbang satu sama saudara-saudara, pemain gembiranya Pak Kadir ya Menyiringi jalan di kades dulu ya sekarang menjadi kepada desa saat ini mantap lagi satu semangat semangat masing-masing Pak sini oke insya Allah Oke, okay. nah ini harus baru yang benar-benar ini tiga kali ini, nah, eh, oh, yeah. pak? eh, eh, eh, eh, masing eh, eh, masih